pasar. Pasar gede. Pasar gede gede. Gede gede yang ada di Solo. Okay. Ini salah satu pasar terbesar yang ada di Solo untuk okay. pasar tradisional. Okay. Nanti kita akan melihat dalamnya gimana, kan? berjalan-jalan. Ya, berjalan-jalan pusing-pusing, ya, kan? Okay. Pusing -pusing. Nah, guys, kita udah sampai di Pasar Gede yang ada di Solo. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana suasana yang ada di Pasar Gede di Solo yuk langsung ikuti aja perjalanan kita Job. begini suasananya yang ada di Pasar Gede Solo guys oke okay, kita sudah masuk di dalam pasar guys kita ingin menunjukkan nah, suasana pasar yang ada di Solo pada Koji nah, yuk pusing-pusing kita Cakap. handsome. iya. Cukup. Cukup. macam Enak banget, banget, telepon. seperti ini ada di Jepang juga. Oh, ada di Jepang ada oh bisa macam mochi mochi ah mm. kalau mochi dari dalemé kalau kacang hijau ah kacang hijau kalau telpon dalemé gula merah gula merah Iya. Ah. ya yeah. mm. oh macam ini loh dengan bahan gula merah ya ini ah, loh dari mm. tepung Jadi guna kelapa sekali oke okay. Ini pergi. Ini tapioka atau daripada Tepung apa? Tapioka. Tapioka. Koji nak makan es jawet kelas es kue bol balad kue saya pergi ke pasar sibuk di Saya tak makan macam ini. Ah, oh, kenapa? Oh, makan. Ada tak acamnya es jawet? Ada tapi tidak ada kerusi macam oh, oh. yeah. okay. oh. ini. Oh, tak boleh duduk Oh, mie cendol pak? Cendol. Oh kambing santan mutiara komplek gula merah iya gula merah gula merah ah ini apa mutiara mutiara macam 그 그래. 딱 그. 괜찮았어? 잘 왔어. 점점. 점점. 더 서서 좀. 음. 만자 Ah. Ah. Ini super daripada kacang. Ya. Dari apa? -apa? Beras. Oh. Oh, wadah. Ah. Tas kan. Tas sana. Hmm. dengan santan. Beras dengan santan. Beras. Hmm. Oh. Mantap ya. Mantap. <laughs> mantap Bu, oh. mantap Bu, mantap jiwa. <laughs> Oke okay guys, di sini Adik Koji tengah makan es Jawa telasih Ibu Wiji di Pasar Gede. Jadi buat teman-teman semua yang mau ke Solo wajib berkunjung ke sini dan mampir di es jawat telasih Bu Wiji. Mantep pol. Oke okay guys, uh, Dek Goji udah makan uh, dawat telasih ya tadi dan kita akan menanyakan bagaimana rasa daripada es dawat telasih tadi ini? Uh, rasanya seperti cendol di Malaysia, cendol, di tapi okay. perbebasannya uh, buat nangka digunakan ah. jadi rasanya uh, jadi flavor nangka ditampak pada Cendol jadi saya, saya rasa lagi sedap. Oh lagi ya. sedap. Oke, okay. lagi sedap daripada cendol biasa. Ya, sebab saya suka buah nangka. Ah, ya. oke. Okay. Dan tadi makan uh, makanan tradisional yang dibungkus ya. tadi, ah, itu adalah salah satu makanan tradisional jajanan pasar. Ah, jajanan pasar. Kalau di sini namanya jajan pasar, jajanan pasar. Nah itu terbuat daripada tepung tapioka, ya. tepung beras, hmm. tepung terigu dan lain sebagainya yang dicampur dengan gula, yeah. gula, merah, gula merah dan juga uh, kelapa parutan kelapa, tartan, yeah, yeah, kelapa. Yeah, yeah, yeah. Ah, bagaimana rasa itu? Uh, mungkin kuih di Indonesia yeah, uh -huh. rasanya macam orang, men, uh, lama orang Jepong suka ah. rasanya familiar dengan lidah saya oh, yeah. Yeah. Jadi, jadi hampir sama ya hampir sama oh, uh, orang gitu. Jepong tak pakai kelapa dan gula hmm. merah uh. tapi texture dan rasa yang lain Uh, sama dong kue Jepang oke jadi kue pasar yang ada di Solo ya kan itu sama guys dengan yang ada di Jepang so the best lah yeah. keren banget jadi saya rekomend kawan saya datang uh -huh. ke sini ah, yeah. datang lah geng -geng yeah. ya ah datanglah <laughs> semua <laughs> geng-geng Jepang ya bersama-sama oke okay, jom guys kita akan jalan-jalan lagi nggak tahu kemana ini kita akan explore uh, di kota Solo ini guys jom kita jalan lagi let's go Guys, adik Kouji tengah Mada. mencoba es potong macam mana? memang sedap sedap? doriannya pada lasannya kuat oh, mantap mantap benar nah ini ibu ibu bapak ngobrol ah, sama Kauji. ngobrol sama nama, nama. Tukang Aha. ini tukang becak becak beca, itu becek oh bentor, bentor oke okay. aja haha oke okay, suasana pasar besar yang ada di Solo guys pasar gede Oji ngobrol sama orang Solo dengan keahliannya berbahasa Melayu, guys. Bahasa Melayu di sini dengan orang Solo, mereka juga faham. kita akan bawa Kauji jalan-jalan okay. oh, mengenal uh, benda pusaka milik daripada Keraton uh, Solo ini guys. Okay.